Nahmadullah taala wa huwal mahmud wa huwalil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwal shukri ahl Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa, nabiyina, wa azimina, Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ta'ala teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang namanya gaul dalam Islam itu pada dasarnya baik hanya mungkin istilahnya jarang dipakai. Istilah gaul jarang dipakai, yang banyak dipakai itu bergaul. Ya, yeah. kesannya kalau pakai present continuous tense, bergaul itu jadi boleh. Kalau pakai adjective, gaul itu jadi negatif. Dalam bahasa Arab, fill the Kita harus bergaul, boleh. Kita harus gaul, gak boleh. Ini, ini maksudnya gimana sih? Dua kata yang kadang-kadang yang satu dianggap negatif, sayangnya, sedangkan yang lain dianggap positif. Kita ini harus bergaul. Itu kan orang langsung positif kan? Oh iya, iya, kita harus bergaul. Kita tuh harus gaul. Wih, oh, kok gaul, aneh. Jadi setan. Gaul, soalnya. Padahal itu sama aja. Dari akar kata yang sama, hanya perubahan grammar. grammar. Hanya perubahan dalam susunan bahasa. Saya akan sering mengulang-ulang hadis. Al-mu'min al-ladhi. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas kekurangan dan gangguan mereka, itu lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Namanya kita tampil di depan publik, pasti banyak hal-hal yang kadang bikin kita nggak nyaman. Dan dalam ketidaknyamanan itu, kalau kita bisa menjaga adab, tidak mencela, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak berdebat secara panjang lebar, berarti dia Yasbir ala adahum Dia bersabar atas gangguan mereka, maka mu ajaran lebih banyak pahalanya daripada kita tidak tampil di depan publik. Bahasa lainnya jadi public figure. Tidak mau dikenal orang, tidak ada yang tahu tentang kelebihan dan kebaikan kita, syiar-syiar kita, sehingga tidak ada tantangan diperlakukan secara tidak nyaman karena tidak terlalu uh, tampil. Sehingga tidak ada banyak mata yang menilai, kalau udah tampil kan bunyi, mulai banyak penilaian, dan ada yang menilai secara objektif, ada yang menilai untuk mencari kelemahan dan kekurangan. Kalaupun tidak ditemukan, dia buat-buat itu konsekuensi dari bergaul sudah menjadi sebuah sunatullah konsekuensi dari bergaul ya pasti akan digituin baik itu bergaul dalam kehidupan normal sehari-hari apalagi bergaul dalam kehidupan sosial media yang bahkan mungkin orang mengenal kita banget tapi kita gak kenal dia searah gitu satu A, satu arah dan ketika dalam kondisi kita bergaul lalu kita diperlakukan secara tidak nyaman baik dengan kata-kata atau dengan sikap atau dengan apapun bentuknya dan kita bersabar, arti bersabar bukan diam arti bersabar menjaga sikap kita tidak berlaku jahil jahil itu artinya kehilangan kontrol dalam sikap kita attitude kita, akhlak kita kita tidak kehilangan kontrol akhlak maka itu disebut dengan yasbir ala adahum maka kedudukan dia lebih besar pahalanya nas daripada mukmin yang tidak tampil di depan publik tidak bergaul dengan banyak orang nas nas di sini ada mukmin ada yang belum mukmin ada yang kafir ada yang muslim tapi banyak variasi di dalamnya ada muslim dengan mazhab a b c z dan dia tidak mau bergaul dengan mereka, tidak membuka diri, tidak open-minded, tidak mencoba untuk ngeblend dengan yang lain, tidak mencoba untuk melihat ada dunia lain selain dunia dia. Berarti dia tidak mendapatkan dinamika dan konsekuensi dari pergaulan. Dia tetap mukmin, hanya dia tidak lebih baik daripada tadi orang yang dengan segala macam dinamika, pergaulan, dan konsekuensi dari pergaulan itu. Dan insya Allah, semua kita mencoba untuk belajar wise, belajar lebih bijak dalam menyikapi perbedaan-perbedaan kecil, sehingga nanti itu melatih kita untuk bisa lebih bijak menyikapi perbedaan-perbedaan besar. Yasbir ala'adha'uhum. Kalau kita bergaul tapi tidak sabar dengan gangguan orang lain, maka kita tidak memenuhi syarat pergaulan secara Islam, islami. Kita tampil depan publik tapi marah-marah. Kita tampil depan publik tapi kita debat. Kita tampil di depan publik, kita gaul dengan banyak orang, tapi semua di judge. Berarti kita tidak memenuhi syarat bergaul dalam konteks hadis tadi. Karena Nabi cuma, tidak bilang gini, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas a'zamu ajaran min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas. Mu'min yang bergaul lebih besar pahalanya daripada mu'min yang tidak bergaul. nggak gitu hadisnya. mukmin yang bergaul dan bersabar atas gangguan manusia, lebih baik atau lebih besar pahalanya, Daripada mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar atas gangguan manusia, jadi paketnya itu bersabar atas gangguan orang lain. Itu udah satu paket, sehingga kalau kita nggak sanggup bersabar, mungkin kita membatasi pergaulan, dikenal dengan istilah "uzlah", dengan berbagai macam istilah ya, maka itu pilihan dan itu tidak masalah juga. Tapi kan kita pengen belajar yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bergaul dengan manusia adalah bergaul dengan orang yang punya kelebihan dan kekurangan. Dua-duanya harus manfaat bagi kita dan kita manfaat bagi orang. Rumusnya adalah 2B, 2L. Satu, berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain. Jadi kalau kita bertemu dengan seseorang, yang pertama kita lakukan adalah mencari kelebihannya, mengingat jasanya dan kebaikannya. Sehingga kelebihan orang akan jadi manfaat bagi kita. Kebaikan orang akan membuat kita jadi ahli syukur. Lihat orang, lihat kelebihannya, kebaikannya, jasa-jasanya. Fokusnya ke sana. B yang kedua adalah, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan karena setiap orang tak punya kesalahan tidak mungkin sempurna selain Nabi maka melihat kesalahan orang itu juga menjadi manfaat bagi kita manfaatnya apa? satu untuk mengevaluasi apakah saya punya kesalahan yang sama misalkan orang itu tidak disiplin kita harus ingat saya disiplin atau tidak setiap perbuatan buruk orang lain Atau kekurangan orang lain Adalah Cara Allah mengajari kita Tentang perbuatan yang tidak boleh kita lakukan Dengan melihat kesalahan orang Kita evaluasi diri Dengan melihat kesalahan orang Kita punya ladang amal Untuk membantu memperbaikinya Bukan untuk menghakiminya Kecuali yang memang tugasnya sebagai Hakim Jangan sampai kesalahan orang Jadi dosa bagi kita Kita jadi gibah Kita malah jadi suka dengan penderitaan orang Tiga 2 B, 2 L Berani mengakui Kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain Dua Bijak terhadap Kekurangan dan kesalahan orang L-nya adalah Lupakan jasa dan kebaikan diri Jadi kita harus belajar pikun Pikun melupakan jasa dan kebaikan diri sendiri kepada orang lain Karena Kalau kita sudah merasa berjasa kita punya kecenderungan akan menuntut orang lain mengakui jasa kita. Padahal kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya adalah Allah yang berbuat baik kepada dia. Dan kita diuji jadi jalan. Seperti kita nyumbang ke anak yatim. Itu sudah rezeki anak yatim. Hanya dititipkan oleh Allah lewat kita ujian. Kalau kita ikhlas, tidak merasa itu amal kita, maka dicatatkanlah jadilah amal kita. Tapi kalau kita merasa berjasa, merasa berbuat, anak yatim itu tetap dapat rezekinya. Cuma kita tidak dapat pahalanya. Dan yang keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri nah inilah sebetulnya yang paling penting diantara semua itu karena tidak ada yang mengancam diri kita selain keburukan diri sendiri baik 2B, 2L apa 2B, 2L? berani mengakui dosa orang lain coba lebih fokus hadirin apa B yang pertama, berani mengakui kelebihan jasa dan kebaikan orang. Dengar hadirin, lawannya daripada ini adalah dengki. Orang dengki itu tidak suka dengan kelebihan orang. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, dia naik tensi. Kita harus tahu kalau orang punya kelebihan itu bukan dia yang punya Tapi Allah yang memberikan kepada dia Baik kelebihan dalam rupa, penampilan Kelebihan dalam ekonomi, kelebihan dalam kecerdasan Kelebihan dalam kekuatan, keterampilan Itu pasti karunia Allah Kita tidak boleh sebel kepada kelebihan orang Karena tidak akan menghilangkan kelebihan orang Yang menghilangkan itu menghilangkan kebaikan dirinya jadi kalau kita melihat ada orang punya kelebihan, kebaikan, yakin saja itu adalah karunia Allah. Wah, orang itu suaranya bagus, karunia Allah. Orang itu hafalannya kuat, karunia Allah. Orang itu dermawan, karunia Allah. Jadi kita tidak boleh iri kepada apa yang Allah berikan kepada saudara kita. Dan irinya kita kepada orang lain kalau ingin hilang dari orang, karunia itu tidak hilang. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak bisa dihilangkan oleh kita. Makanya orang-orang yang iri dengki itu, dia yang dolim, dia yang sengsara. Ada bergaul dalam Islam. Ada beberapa adab pergaulan dalam Islam, antara lain seperti Menyukai untuk saudara seagama apa yang disukai untuk dirinya sendiri Dan membenci untuk mereka apa yang dibenci untuk dirinya sendiri Tiada menyakiti seorang muslim baik dengan perbuatannya maupun dengan perkataannya Berlaku tuadu atau merendahkan diri kepada sesama saudara Jangan sekali-kali menyombongkan diri terhadap orang-orang di sekitarnya. Menghormati orang yang tua dan mengasihani orang-orang yang lebih muda Menghadapi manusia dengan muka yang manis Tidak mudah mendengar berita-berita buruk yang disampaikan orang lain tentang keburukan dirinya Memelihara kehormatan seseorang, jiwa dan hartanya dari aniaya orang lain, menempatkan seseorang pada tempatnya, menghormati, dan memuliakannya secara proporsional. Sekian dan terima kasih.